Hey yo geng, sore geng. Wei langau, mencari pasangan tu, cari yang yo banana serius, bukan yang cuma menyejat tulu se. Eh. Kau ndak, abang baka abah adik se, abangnya dek. Eh, hey, angok jariang yang kan? Tapi ujung ujungnya bapa modus. Uh, no.